mau isor nah, Han mau hilangnya lah iya yeah. iya kamu mau hilangnya, pasti rumah kan kita hilangnya iya yeah. datangnya ya TPS, ada isor baik aja kabarnya baik aja Maor sambil yeah. sambil maor bagi Ya iya kawannya lah sarek ordeor ya Nah, satu orang melihat ya lo kok. Iya. Hmm. Mana tahu kewiannya? Hmm. Kau pang banyak kayaknya kan, Buta, ada budi. Thank you.